Aku selalu berharap Anandi bertemu dengan putri dia Walau aku memuji dan berterima kasih padamu Itu tidak akan pernah cukup Ibu, ibu lihat kuncirku ini Bagus kan bu? Kata penyihir baik hati aku terlihat cantik Dia yang mengepang rambutku apa yang dia lakukan padamu, Nimboli? Jawab, Bu. Bagaimana? Kemari. Ayo duduk. Ibu mau apa? Kenapa rambutku diurai lagi? Apa kau hilang akal? Kenapa tidak beritahu dia kalau rambutmu tidak bisa dikuncir? Bagaimana pakai kerudung kalau dikuncir? Aku sudah bilang, Bu. Katanya tidak ada yang melarangku di sini, jadi aku tidak perlu pakai kerudung di sini. Tidak ada yang marah walau aku tidak memakainya, Bu. Lalu, apa kau lupakan ajaranmu? Kau menuruti semua kata-katanya itu? Kau tidak mau dengar kata-kataku? Aku akan dengar kata-kata ibu. Sisi rambutku seperti yang ibu mau, aku akan pakai kerudung. seperti kita nak siapa tahu nanti kita harus kembali ke jalra jadi jangan biasakan dirimu dengan tata cara keluarga ini supaya tidak sulit kalau kita kembali ke desa kita itu maksudku aku harap kau mengerti Ibu, kenapa? Ibu pulang. Aku akan sembunyi di sana ya. Iya. Ibu, perhiasanku sampai sekarang belum ditemukan. Apa ibu lihat? Semuanya imitasi. Ayahmu memberi perhiasan imitasi untuk mas kawin. Katanya, ini perhiasan mahal, tapi ternyata hanya ini yang dia berikan. Astaga, kenapa ibu membawa perhiasanku? Aku pikir sudah dicuri orang. Ternyata, yang mengambilnya bukan orang lain, tapi sudah dicuri ibu. Hiasanmu itu imitasi Dan sekarang Kau malah menuduhku mencurinya Awas ah, kau ya Ibu huh, Begini rupanya Ibu yang mencuri Tapi Urmi yang dipukul Mengambil sesuatu di rumah sendiri bukanlah pencurian Ini adalah rumahku Aku berhak atas semuanya, perhiasannya, dan yang lain dari menatuku Tidak Ibu sama sekali tidak berhak atas Urmi atau semua miliknya. Dia bukan menantu ibu lagi. Mengerti? Seharusnya ibu malu dan sangat menyesal. Ibu mencuri demi putra dan juga suami ibu. Aku harus apa? Apa aku tidak boleh mencari uang untuk membayar denda rp ribu rupiah? Bagaimana jika hukumannya diperpanjang karena denda tidak dibayar? Kau tidak kehilangan apa-apa, tapi aku mencemaskan putraku. Urmi ini sarapannya. Aku makan makanan hambar di penjara Tapi kau malah memberinya makanan enak 15.000 rupiah. Pergi dan bebaskan putramu. Bayar semua dendanya. Cepat. Kenapa tidak sejak tadi? Kenapa sekarang kau berpurah hati? Aku hanya ingin tahu saja. Sampai seberapa jauh ibu akan mencari uang untuk itu? tidak mau melihat ibu mempermalukan diri lagi Ibu sudah tidak bisa dipercaya Dan ibu bisa melakukan hal yang nekat Dan satu lagi Aku berikan belas ribu rupiah Ini bukanlah amal Tapi ini adalah pinjaman Ini, nanti kembalikan uang ini dengan bunganya Kau mengerti? Mulai besok, jangan berikan dia makan lagi. Uh, Kamli, tapi... Kurang aja. Kau mau melarang ibu di rumah sendiri? Memang apa salahnya, ibu? Aku hanya ingin ibu merasakan seperti kami. Ibu tidak mengizinkan Urmi makan, malah makan enak sendirian. Ibu tidak hormat kepada makanan, dan seenaknya ibu membuang makanan itu. Ibulah yang bersalah dalam hal ini. Lagipula, suamimulah yang mengawal tradisi untuk menghukum pelaku kejahatan. Jadi ibu harus menurut pada tradisi rumah ini, tanpa mengeluh sedikitpun. Sekarang, katakan: "Ibu ingin hukuman apa? Tidak boleh makan seharian atau memilih diikat, atau mungkin memilih digantung." Kenapa, Ibu heran? Jawab saja: "Ibu ingin hukuman seperti apa?" Ibu bersyukurlah karena aku tidak memberikan ibu hukuman yang berat. Soalnya kau bebas, maka akan kutunjukkan posisi mereka masing-masing. Kak Kamli. Kalau kau menderita karena sikapnya, Kenapa kau tidak memarahinya Aku bisa ingatkan perbuatannya Aku tidak suka bersikap kasar Walau bagaimanapun dia ibuku, Urmi Jadi hanya inilah satu-satunya cara Untuk memberikan dia pelajaran dan membuat dirinya taubat. Hanya ini caranya. Gangga, kau butuh bantuan? Tidak, sudah selesai. Baik, akanku kemas bekal makan siang, Abi dan Sifam. Anandi, aku saja. Bagaimana kau kerjakan semuanya sendirian? Aku sudah terbiasa. Kau sajikan saja sarapan untuk Nandini jika ini sudah matang. <tuh> Nimbo Gangga. Buka Nandini. maafkan aku. Entah bagaimana kau harus menghadapi semua ini. Aku tidak bisa membayangkannya. Semua akan membaik. Aku akan panggil Nimboli untuk sarapan. Memanggilmu untuk sarapan uh, Hey Rambutmu diubah ya Bukankah kau menyukainya yang menata rambutnya Karena dia tidak suka dengan caramu Dia memintaku menata ulang rambutnya Bu Sudah terbiasa sejak kecil Butuh waktu Tapi Bagaimana dia belajar hal-hal yang baru? Tentu saja bisa Tapi butuh waktu Dia akan terbiasa Dia anak yang pintar Dia akan segera membaur denganmu Nandi, Manggala, kalian di mana? Cepat kemari. Iya sebentar nenek. Akan kusajikan sarapan setelah puja. Hmm? Penyihir baik hati, boleh aku ikut puja? <tuh> Tentu, ayo. Hukumanmu akan diperpanjang 15 hari lagi, Kundan. Kau di sini 15 hari lagi. Apa kau tidak waras? Apa kau bilang? Kau tahu apa akibatnya jika kau berani berbohong padaku? Tidak Kundan. Sumpah demi ibuku. Aku dengar cipir melaporkanmu pada bapak kepala penjara. Dia memperpanjang hukumanmu sampai 15 hari. Agar kau bisa diberi pelajaran di sini. kasihan sekali dengan Pak Sipir Dia itu polos sekali Hanya percaya dengan yang dilihatnya saja Bahkan dia menuduh kita Tanpa sebab apapun karena kasus Kundan Bagaimana kita memberitahu Pak Sipir Bahwa orang yang bersalah menuduhnya Tapi Kundan yang menyebarkan berita bohong tentang dia Itulah masalahnya Dia sumbar akan membalas dendam pada Sipir Setelah dia bebas dari sini Dia akan Sipir dan keluarganya seperti di neraka Bagaimana jika dia... Menculik putrinya Pak Sipir. mana Kundan? Eh, uh, Pak Sipir? Uh, apa Bapak mendengar semuanya? Dimana Kundan? Sabar dulu Pak Sipir. Hanya beberapa hari lagi dia akan segera bebas. Ya kan? Kundan? Kundan! <tuh> Ini pemarah. Ya, aku memang pemarah. Apa kau ingin lihat? Awas kau! Kau berani memukulku? Sudah, sudah. Lepas Hentikan. Kurang ajar. Kau. kau berani melamparku lepaskan aku akan kutunjukkan apa gimana asal anakku tidak aku ampuni kau